besar PSHT dan PSW Desa Karang mengucapkan selamat mendekati perbahuan dan selamat hari raya Idul Fitri Mina Aidil Fitri mohon maaf lahir kesatuan Pakan dan persatuan itu. kita ini mudah-mudahan sesepuh kita betul betul kali ini saya terang Betul-betul mempunyai tujuan, mempunyai suatu kebanggaan di tempat yang seperti inilah waktu-waktu yang istimewa untuk kita bersama. Tiada batas sehelai apapun untuk kita bersama. Kecuali untuk membina persaudaraan di antara kami, saat ini adalah saat-saat yang paling istimewa di antara kami. di desa Krandu dan di desa Nongkotona dan sebagainya kami bersama-sama meningkatkan rasa persaudaraan diantara kami sedem mudah terciptanya suatu ukuan suatu tali persaudaraan yang luar biasa sehingga menjalin suatu bangunan yang tokoh menjadi pentengnya Bapak Pasri, untuk teman-teman yang ada di utara nanti dibagi tugas. Nanti yang di utara siapa? Yang teman-teman dari waalaikumsalam waalaikumsalam. Oh iya memakurkan sekolah kejadian untuk disyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kami dari organisasi Biasawi dan Biasanti bersama-sama untuk menjalin bukuah persaudaraan demi terciptanya kekeluargaan yang kita bisa hidang hitamkan dan kegiatan kita dalam rangka untuk untuk bulan, dan untuk menciptakan persatuan dan kesatuan diantara piasawe dan piasati pada pagi Siang sore sudah kami siapkan luar biasa eh, untuk membagi takjil secara gratis cuma-cuma kepada masyarakat. hari kompon oh, kan ya. eh, ya. ajak anu buka bersama untuk eh. persaudaraan di antara kita Bapak Ibu Tadi mana? sesuatu dari kami telah lihat niat kita niat dengan tulus ikhlas niat untuk membina mempererat tali silaturahim pada mudah di Semarang tahun 2020 Oh, Oh to ทำเงินตา Inilah momen yang kita hidupkan. Inilah sejarah bagi kita semuanya. Eh luar biasa. Hidup penuh dengan kedamaian. Hidup penuh dengan persatuan. Manggoman. Saya maun Saliman dengan kadang-kadang kita manggol. Eh man. Ganteng oh, ganteng si lubak motor. Satu kademe pelan pelan pegang pegang. Ayo ayo. Khó Bapak Ibu pengguna jalan di Perpaparan Bandung maaf kalau kehadiran kami itu mengganggu perjalanan Lalu datang di Mari kita berdoa bersama-sama Di bulan Ramadan ini kita ciptakan Ruang Islam yang Kita ciptakan Perpaduan dan persaudaraan kita bersama Kita ciptakan momen yang indah ini sebagai momen yang dimosiumkan di anak-anak kita dimosiumkan di pikiran kita menjadikan kehidupan kita kehidupan yang penuh dengan kedamaian kita jadikan kita kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan dengan kamu senyum Allahumma salli Muhammad.